Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namu doya Rahayu syakimah Kasih merbeda Merkir sambil korok Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala asrafil afya Wa ala alihi wasabi Amin Amma al Pertama-tama Marilah kita semua panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT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 Islam Kejawen, tentu kita tak lepas dengan sosok Rompowasito dan Kitab Wirid Hidayat Jati Kitab Wirid Hidayat Jati merupakan salah satu karya dalam kasana kepustakaan Islam Kejawen Kitab ini ada kalanya disebut secara singkat dengan nama Serat Wirid atau juga Hidayat Jati Keistimewaan dari Wirid Kida Jati adalah merupakan hasil karya Raden Nagbe Ronggawasitok 1802 sampai 1873. Dia seorang sastrawan tanah Mataram Surakarta yang sangat masyur. Bahkan kemudian oleh para pecinta Kepustaka Jawa Serta para pengagumnya digelar sebagai bujangga penutup Dengan gelar penghormatan sebagai bujangga penutup Berarti ronggol memiliki ketidukan yang amat tinggi Kalau Nabi Muhammad mendapatkan gelar kehormatan sebagai khatam al-anbiya atau sebagai nabi penutup maka roh, -roh yang digelari sebagai pujanda penutup keistamaan lainnya wirid tidak jati ini disusun dalam bentuk jarwo atau rosak Isi kandungannya diproyeksikan untuk menjadi kitab mistik yang cukup lengkap dan padat. Secara konotasi, wirid dan jati mempunyai arti yang luas dan besar. Wirid sendiri berarti sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan dilakukan syarat terus-menerus Sedangkan hidayat berarti petunjuk sebuah kata dari bahasa Arab dan jati adalah kata yang berasal dari kata sejati dan memiliki arti yang sesungguhnya atau sebenar-benarnya Serat mirip yang diterbitkan oleh administrasi Jawa Kanda Isinya meliputi upacara dan kelengkapan sajian yang harus diselenggarakan oleh seorang guru yang akan mengajarkan ilmu sufi. Uraian Bab Guru dan Murid Ajaran tentang Tuhan hubungan antara zat sifat asma, Af'al Tuhan uraian tentang cipta Kesatuan antara manusia Dengan Tuhan Jalan untuk mencapai Penghayatan mistik Dan kesatuan dengan Tuhan Tingkat-tingkat penghayatan mistik Beserta godaan-godaan yang terdapat dalam tingkat-tingkat tersebut uraian tentang penciptaan manusia dan hakikat manusia dan yang terakhir berupa aspek budi luhur beserta ajaran yang berkaitan dengan kesufian Bila melihat struktur isi yang terdapat dalam serat mirip tidak jadi sebagaimana tertulis di atas, maka menjadi jelas bahwa karya ini mencoba mengkaji persoalan sufisme Jawa secara lengkap dan mendalam. Raga wasit boleh dibilang telah berhasil dalam melakukan sinkretisme antara ajaran kebatinan Jawa dengan sufisme Islam, <tuh> sehingga melahirkan corak sufisme Jawa yang otentik, di mana ajaran Manunggaling Kawulo Gusti sangat. Dalam konsep sufisme Jawa yang dihadirkan dalam karya tersebut Maka ajaran kesatuan wujud menunggali kewologus di sangat kas Dalam kitab wirid jati bukan merupakan ajaran murni yang berbasis pada konsep kesatuan manusia dan Tuhan konsep sufisme yang tercemin dalam kitab mirip didajat memiliki dua inti sekaligus yakni ajaran sufi yang menekankan pada aspek teosentris juga aspek antroposentris sebab dalam kitab Wirid ini Kolaborasi antara pembahasan Tuhan dan manusia Tampak seimbang dan komprehensif Sehingga tidak benar Bila kitab wirid ini hanya berkaitan dengan cara mengenal Tuhan Tetapi juga sekaligus tentang cara mengenai hakikat manusia Namun demikian bahwa gambaran tentang Tuhan dalam Wirid Inda Jati sangatlah bersifat antropomorfis. Artinya, Tuhan digambarkan berada pada hidup manusia. Bahwa antara Tuhan dan manusia tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hidup manusia menurut Wirid Inda Jati merupakan sifat Tuhan. Sifat pastinya tidak terpisahkan dengan zat. Oleh karena itu, Simuh menandaskan bahwa keterangan tentang Tuhan selalu timpang tinggi dengan keterangan manusia. Uraian tentang Tuhan selalu dikaitkan dengan uraian tentang manusia sekaligus merupakan keterangan tentang Tuhan. Persoalan sufisme dalam wirid ide jati sebenarnya sama dengan ajaran sufisme ataupun mistik pada umumnya Esensi sufisme pada umumnya adalah teosentrisme Artinya pusat kegiatan bukan mengabdi kepada Tuhan Akan tetapi justru mencari dan merindukan untuk bertemu muka dan pendapat petunjuk langsung dengan perantara bertatap muka dengan Tuhan Atau dalam wirid hija jati bahkan bersatu dan menjadi berkuasa seperti Tuhan sendiri Dalam tasawuf hubungan langsung ini memunculkan konsep makrifat sementara dalam sufisme jawa mempunculkan konsep wangsit ketujuh dan manunggaling kaulo busti. yang jelas ada perbedaan mendasar antara konsep sufisme dalam tidak jati dengan sufisme islam Sufisme Islam menurut bentuk pemimpin rasional Sedangkan sufisme dalam wirid dan jati Umumnya melahirkan bentuk kepemimpinan yang irasional Misalnya, pemitosan wali-wali keramat Orang-orang suci, raja-raja beserta kuburan-kuburannya Logika Islam adalah logika penalaran yang cerah Sedangkan logika Sufisme Jawa adalah logika paradoksal dengan rumusan simbol-simbol Jadi konsep Sufisme dalam wirid dan jati adalah ilmu serba kaib dan banyak mitosnya